Oke okay, udah bersih, sekarang tinggal kita review aja. Ini motor kalau velgnya warna biru cakep nih mah, atau enggak kuning lah. Biar lebih berwarna dikit motor. Tapi ya yang punya nggak mau ya udah. Yang punya pengennya item ya udah. Oke okay, sekarang kita lanjut ke atas dulu ke UPI nyari tempatnya. Aduh jatuh ya. buruh sore anjir soalnya jam, udah jam berapa jam setengah lima kayaknya gua kesorean cok biar sekalian nunggu bukber ya apa buka puasa ya kan ya jadi bikinlah suasana geger Kalong Hilir eh bukan geger Kalong Hilir ya geger Kalong Girang kalau masalah salah ini teh daerah DT kalau sore apalagi menjelang buka puasa pasti rame gini ini masih spin. Nanti jam-jam 5 jam 5 pas tuh, itu baru. Nanti lihat kelihatan macetnya padat sampai nggak bisa jalan nanti, mah. emang udah dari dulu sih kalau puasa pasti kayak gitu Di sini atau situ ya. Tempatnya bagus kalau di sini mah di rooftopnya, makanya gue pilih tempat yang ini. Rooftop Upik, Parkiran Upik, muter-muter kayak gini pusing juga Ini kayak gak ada bisa-bisnya, cuk Oh, udah pas di rooftopnya. Kita cari, ada pertemuan di situ nih Enam juga, bro. Malu juga yang dilihatin kayak gitu ya. Memotor berisik, langsung menjadi jadi pusat perhatian, anjir. Nah, ini tempatnya bagus, kan? Rooftop UPI tuh. Makanya, gue seneng bikin video di sini, anjir. Baru dua kali sih gue bikin video di sini, cok. Cakep, anjir. Oke, jadi sebelum terlalu sore lah, kita langsung aja review nih motor. Tapi sebelum review, gue mau buka dulu ini. Ini, apakah ini kita buka langsung aja? jangan buang sampah sembarang nanti kita ambil lagi nah jadi ini dia ini isinya jaket terbaru dari Dirtieros Dirtieros Industri dah ada stikernya Aduh ketiup angin cowok anginnya kencang nah udah langsung aja kita buka jaketnya karena ini keburu sore ya kan udah sore sih maksudnya keburu gelap gitu eh malah ketiup dan ini dia jaketnya, kok nggak mau keluar? Ah, plastiknya jangan dibuang, sayang. Oke, langsung aja kita buka, terus kita pakai. Gue mau mandir naro plastik doang, anjing. Nah, jadi ini dia jaketnya. Uh, warnanya cakep anjir coba kita coba pakai nah ini jadi udah gua pakai jaketnya nih jadi buat kalian yang mau beli jaketnya bisa langsung aja ke Instagram di RTRs katalog atau di RTRs industri ada juga ada juga shopee nya kalian bisa jadi kalian bisa order lewat shopee Instagram atau WhatsApp Oke okay? sekarang kita langsung aja lanjut Oke okay, jadi ini motor tuh agak udah pas belum di sini ya udah jadi ini tuh wr 250 nggak tahu ini tahun berapa jadi tuh WR250 Yamaha WR250 ini motornya ini memang udah keluar lama sih udah lum, udah cukup lama sebelum dari WR155 keluar udah ada motor ini duluan dan motor ini tuh termasuk langka. kenapa langka? <tuh> karena dia kan kelasnya itu sama kayak like 250 The Tracker 250 Terus CRF 250L kalau nggak salah itu, dia satu kelas sama dua motor itu. Kenapa dia kurang laku di Indonesia alias langka, jarang kelihatan di jalanan karena harganya yang sangat tinggi. Jadi diantara CRF 250, KLX 250, CWR si ini harganya terlalu tinggi. Harganya tuh ada di angka 90 jutaan atau 97 juta. Sedangkan KLX 250 sendiri kan harganya itu di 60 jutaan. KLX 250 sama CRF 250L. Itu harganya di angka 60 jutaan Kalau untuk WR ini 97 juta Tapi 97 juta itu udah on the road Udah STNK PKB lah Karena motor ini Masuknya street legal Atau dual purpose Jadi dia emang peruntukan untuk di jalan raya Kalau ini tuh sebenarnya aslinya WR250R Jadi ada dua tipe WR250R Yang versi ban tahunnya 1821 Dan yang WR250X Yang bawaan pabriknya udah supermoto kalau ini WR250R, tapi diganti wilisetnya pakai Supermoto. Jadi untuk WR250 ini performanya jauh di atas KLX 250 sama CRF 250. Dimana tenaganya ini bisa sampai 30 horsepower, sedangkan CRF 250 itu cuma di 24, kalau nggak salah 24 horsepower, sedangkan KLX 250 itu cuma di 22 atau 23 horsepower gitu kalau nggak salah. Jadi dia, jadi tenaganya dia. Paling tinggi di kelasnya Tenaga dan torsi Jadi dia bukan cuma tenaganya doang Yang tinggi Torsinya juga tinggi Paling tinggi di kelasnya Karena emang kerasa sih Gue pakai motor ini Dibandingin sama Kelek 250 Tenaganya jauh lebih galak motor ini Lebih apa ya Bawahnya lebih galak Atasnya juga lebih enak Karena emang dia lebih Tinggi horsepowernya Ketimbang Kelek 250 Atau CRF 250 Harganya juga beda jauh ya kan Terus kelebihan lainnya tuh Dia di bagian rangka Rangkanya itu dia pakai bahan aluminium Terus Aramnya kaki-kakinya juga full aluminium dan USD-nya juga udah yang tipe kompetisi Jadi makanya harganya lumayan mahal karena itu dia kelebihannya di bagian kaki-kaki, rangka sama mesin Kalau untuk bobotnya dia paling ringan di kelasnya Jadi itu dia kenapa motor ini terbilang mahal karena emang satu performanya paling tinggi di kelasnya Paling galak lah istilahnya dan bobotnya juga paling ringan di kelasnya dia bobotnya cuma 134 kg ya sedisi sedikit sama WR155 lah sedangkan KLX 250 tuh bobotnya ada di 138 kurang salah 38 atau 37 gitu CRF juga segitu pokoknya dia paling ringan di kelasnya si WR250 ini dan gua pakai motor ini kerasa handlingnya tuh enak banget nyaman gitu lancar terus kayak apa ya gak berasa capek gitu pakai motor ini tuh ketimbang KLX 250 emang yang emang kerasa juga lumayan berat ya meskipun bobotnya 130 tapi motor ini kalau dibawa tuh nggak kerasa berat gitu kerasa tuh enteng pisan motor ini deh. beda kalau kayak 250 atau WR <laughs> emang kerasa berat mau bobotnya atau mau dibawa di bawah jalan juga kerasa berat motor itu terus kelebihannya lagi tuh ini motor tuh di bagian mesin nggak terlalu panas nih jadi di bagian mesin di sini enggak terlalu panas beda kayak kemarin gue pakai kayak 250 atau di tracker 250 itu di bagian sini misalnya kalau KLX 250 dipakai jalan belum terlalu jauh juga tetap kerasa panas di sini di bagian kaki kerasanya panas, gila. panasnya nggak ngotak kalau KLX 250 di bagian sini sedangkan nih motor gue pakai gue cobain semalam nggak ada kerasa panas di bagian kaki karena emang dia di bagian bloknya bawaannya udah seramik jadi si pendinginannya lebih cepet lah pendinginan mesinnya jadi lebih cepet makanya gue pakai motor ini kayak kerasa nyaman gitu enak kaki nggak panas terus enteng bobotnya handlingnya enak pokoknya the best lah ini motor cuma kurangnya emang dia harganya aja yang paling mahal di kelasnya dan motor ini untuk basic mesinnya beda sama YZ250 mungkin banyak yang bilang ah, WR 250 berarti basic mesinnya pakai YZ250 beda kecuali kalau WR250 yang satunya kan ada dua dua versi kalau nggak salah yang versi full Buat Enduro Kayak gitu yang emang basicnya YZ250 cuma dipasangin Headlamp ada itu WR250 Jadi ada WR250 yang emang basicnya Semuanya full dari YZ Cuma dipasangin headlamp doang Tapi diganti nama jadi WR Untuk versi Enduro nya Sedangkan kalau yang ini emang beda dari segi mesin Rangka kaki kaki semua beda beda Jauh beda sama YZ250 Jadi jangan bilang ini mesin Basicnya ngambil dari YZ250 beda beda jauh untuk tenaganya juga beda Tenaganya jauh di bawah YZ250 mesinnya Jadi motor ini tuh full surat-surat STNK -surat BPKB Cuma gak tahu katanya sama yang punyanya mau dijual nih motor Gak tahu mau dijual berapa nanti Nanti kalau memang ada yang minat ya udah komen aja di kolom komentar Ini kuncinya nih Kuncinya mirip sama WR WR155 Terus Scorpio Terus apa lagi ya Fiction, Fiction gak tahu sama gak beda kayaknya Scorpio WR155 sama Bison kalau gak salah kuncinya sama Tenere juga Tenere 660 kuncinya kayak gini juga anjir biarpun cc nya gede tapi kuncinya sama Oke okay? mungkin untuk review ininya udah review sekilas tentang motornya sekarang kita review bagian modifnya kita bagian dari bagian atas dulu lah ini stangnya dia pakai rental 997 ini udah pasti original bukan super kopi gak mungkin orang banyak duit pakai super kopi cukuh terus handlenya ini gak tahu merek apa enggak ada mereknya tapi modelnya sih mirip-mirip Zeta kayak gitu. Tapi nggak ada mereknya. Nggak tahu ini handlenya merek apa? kayaknya Zeta. Soalnya hand gripnya pakai Zeta kan. kayaknya mah Zeta. Hand apa? Handlenya kiri kanan. Hand gripnya ini Zeta. Terus handguardnya ini Barkbuster. Cuma nggak tahu ini Barkbuster yang ori atau yang super kopi. Soalnya Barkbuster tuh ada yang super kopi juga. Terus bagian lampu, bagian lampu dia masih pakai standar. Kemarin lampunya pakai Daymaker. Cuma diganti lagi sama yang punya karena nggak tahu kenapa ya mungkin selera ya kan padahal kemarin pas pakai daymaker sangat anjir tampilannya untuk bagian bodi-bodinya ini enggak ada yang diganti masih pakai bodi original cuma dipasangin decal doang dari dirteheros grafik ini dia wear software 250 dirteheros motor sindikat ini decalnya dekalnya dipasangin dari dirteheros grafik untuk dekalnya ini harganya 650 ribuan bahan udah dapat yang bahan paling tebal jadi, buat kalian yang mau pesan dekalnya kayak gini, bisa langsung saja cek Instagramnya di grafik Skrapik. Terus, bagian atas udah, risernya dia make, riser stangnya make apa ini? Rental juga, riser stangnya, stangnya make, rental juga. Kalau untuk bagian saklar, semuanya nggak ada yang diganti. Kiri kanan masih ori, ini gas, gasnya juga, gas spontan ini mirip wear, punya wear sama emang tertera WRYZ sama ada ininya model gas spontannya. Oh ya lupa motor ini tuh injeksi, jadi belum jadi bukan karburator. Karena emang kalau kayak 250 CRF 250 juga semua udah injeksi sih dari keluaran pertama kalau nggak salah. Jadi motor ini udah injeksi, bukan karburator. Yang unik nih di bagian sini nih, dia radiatornya cuma satu cok cu. nih radiatornya cuma satu di sebelah kiri doang di sebelah kanan gak ada cuma tabung reservoir aja yang ada nih sebelah kanannya kosong cuma ada tabung reservoir radiatornya sebelah kiri tapi gak tahu ini radiatornya kayaknya udah, udah diganti kayaknya radiatornya udah bukan bawaannya lagi soalnya modelnya ini kayak radiator apa ya handmade gitu buatan tangan iya kayaknya ini radiatornya udah diganti bukan originalnya kayaknya kayaknya ya soalnya kalau original bawaan-bawaan motor tuh bentuknya enggak kotak kayak gini ini full kotak Oke okay, kita lanjut terus untuk bagian lampu-lampu belakang ini pakai yang apa sih tipe model apa waktu itu gue pernah lihat di online sepuluhan negeri Alibaba gitu nggak salah nggak tahu oh, punyanya WR untuk stoplampnya ini dia punya WR WR250 tapi yang satunya bukan yang ini ini mahal nih kalau nggak salah kalau gak salah tuh sejutaan kalau gak salah sejuta lebih sama lampu sen kayaknya udah include terus bagian wheelset paling wheelsetnya ini make wheelsetnya ini make apa? udah nggak ada mereknya cowok wheelsetnya gak tau gua ini wheelsetnya make apa? TK kayaknya TK kalau kalau nggak salah ya TK Racing Takasago ukuran wheelsetnya ini tiga 300 gitu Iya, tiga kalau nggak salah, tiga apa dua, tiga apa, dua kayaknya ukuran wis aja tiga ratus. Soalnya ini udah bekas repaint, jadi si merek sama ukurannya udah hilang, kayaknya mah tak kasago ukuran antara 250 lima puluh sampai tiga Karena nggak mungkin kalau bagian depan pakai 350 mungkin aja sih cuman nanti bannya nggak bisa gede-gede, bannya harus kecil. Karena pasti mentok di bagian sini nih, di bagian apa, USD, kiri kanannya. Terus untuk bannya ini make terus untuk bannya ini make Batlax dari brickstone ukuran 120/70. Jadi ban depannya ukuran 120/70. Untuk tromolnya ini pakai ori bawaan, nggak diganti Cuma jari-jarinya aja yang pakai warna hitam. Terus untuk wheels apa? Piringan depan, piringan depan ini pakai JFG. Untuk piringan depannya ini pakai JFG warna biru sama bracketnya include bracket. Jadi udah dapat bracketnya cakep gue nyari piringan ini enggak ada Cuk susah terus kalipernya masih bawaan mesin usd jangan ditanya karena usd-nya masih bawaan nggak mungkin diganti ngapain diganti Cuk Oke okay, wheelset depan udah sekarang kita pindah ke bagian wheelset belakang wheelset belakangnya sama kayaknya takasago udah bekas ripen juga ini mah kalau wheelset depan kayaknya ukuran 425 antara 400-425 sampai 425 untuk wheel, apa velg belakangnya sekitar segitulah 400-425 bannya sama pakai batlax juga Brickstone terus ukuran blap ya 100 Oh 160 untuk ban belakangnya ukuran 160 per 60 beda ya yang depan 100 apa per 70 yang belakang per 60 pantas yang depan agak lebih tinggi untuk arm masih bawaan nggak mungkin diganti juga ya kan soalnya udah aluminium cok. terus untuk footstep pedal persneling itu masih bawaan motor Terus ini juga engine covernya kayaknya masih bawaan motor. Engine cover blok kanannya. Untuk <laughs> untuk cover joki ini pakai TAD. Cuma di sini kayaknya udah ada bekas-bekas kekerasan dari seekor kucing nih. Udah bekas-bekas cakar sih. Ini ada bolong-bolong. Ini bekas-bekas cakar percak cakaran kucing. Tempat mengasah apa? Mengasah kukunya aduh sama kayak gua sih gua udah habis sarung jok berapa udah dua kayaknya tiga rusak semua dicakar sama kucing Oke okay, cover jok udah yang lain udah sih itu doang sih modifnya cok tensioner semua masih bawaan motor engine guardnya juga masih bawaan motor modifnya cuma sedikit doang sedikit tapi lumayan harganya Handguard aja misalnya kalau bark barkbuster ori itu udah sejuta lebih dua juta kayaknya tapi enggak tahu ini super kopi apa ori kayaknya super kopi. tapi enggak tahu juga kita enggak boleh suzon ya kan siapa tau ori gitu ya tapi gak ada mereknya jadi itu doang sih modifnya untuk ceksonnya kita lihat dulu udah lumayan sepi oke okay lah sekarang kita cekson oh iya lupa kenal potnya cok ini kenal potnya dari norifumi norifumi tipe whoops yang terbaru karena kan norifumi baru ngeluarin yang tipe whoops whoops namanya whoops w-h-o-o-p-s nyebutnya susah whoops whoops norifumi whoops sekarang kita cekson untuk harganya gue gak tahu berapa Oh Netral, aman. Gue agak malu juga mau geber-geber di sini. Anjir, rame coba, tapi nggak ya, apa-apa ya. Ini suaranya, kenal potnya. Udahlah, gue malu anjir dilihatin orang nanti. Berisik cok, ah. Apalagi yang mau direview nggak ada lagi, cuh. Modifnya cuma segitu doang. Kemarin daymakernya udah lupa sayang. Padahal cakep pakai daymaker kemarin. Ya selera orang tua lah. kita kita anak muda nggak boleh melawan. <laughs> Oke, okay. mungkin untuk sekarang gue kasih video reviewnya dulu. Untuk video test ride-nya nanti paling agak malaman ya, agak malaman. Soalnya kalau jam segini masih padat, masih rame No, lihat di sana tuh Padat kan rame Pada beli takjil buat buka puasa Jadi nanti buat te video test ride nya Gue bikin mungkin malam Biar lebih puas ya kan test ride nya Tapi kalau untuk masalah tenaga Emang gue akuin nih motor Jauh lebih enak Jauh lebih galak dari Kailag 250 sama The Tracker 250 Sama CRF 250L juga kayaknya jauh lebih galak ini Karena kan kalau gak salah tuh CRF 250L tuh basic mesinnya Sama kayak CRF 250 Rally Kalau gak salah ya karena kan kalau CRF 250 Rally kan terkenal mesinnya lemot Udah sama gede berat Mesinnya lemot Itulah CRF 250 Rally Tapi ya cobalah Yamaha Harganya diturunin dikit lah Jangan 97 juta co 3 juta lagi dapat 100 juta Cok. Ya nambah dikit lagi nambah 9 juta malah dapat 125 kayaknya. 125 apa 1250? Yang X2tak. Cuma emang nggak nggak street legal kalau YZ mah. Kalau ini udah street legal. Udah apa? lengkap sama STNK BPKB. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang mungkin minat sama motor ini, ini motor ini dijual. Cuma nggak tahu harganya. Nanti komen aja di kolom komentar. Kalau minat, "Bang, saya minat, Bang, pengen beli motornya." Kayak oke, okay, komen. Nanti sama saya dikasih tahu harganya. Karena tanya ke orangnya dulu yang punya gak mungkin ya kan gue yang ngasih harga bukan motor gue anjir apalagi yang mau di review ya kayaknya udah gak ada udah habis semua nih bentuk joknya unik nih kayak punuk unta cuma enak sih bentuk jok kayak gini kayak punuk unta bentuknya jadi di sini pendek terus ke atas ke belakang tinggi oke okay. ini udah jam enam kayaknya ya emang tempat ini paling enak kalau buat nyoret buat nongkrong sejuk gitu sejuk terus pemandangannya bagus oke sekarang kita lanjut balik udah mau buka puasa cu nanti kita lanjut lagi habis ini baru video test ride nya